Doa darah Yesus yang berkuasa melindungi usaha atau bisnis. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama. Karena aku telah tidak setia kepada engkau yang maha pengasih dan maha baik bagiku Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan Rahmat-Mu Hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi Allah yang maha murah, ampunilah aku orang berdosa, amin Darah Yesus yang berkuasa melindungi usahaku dari kebangkrutan Ya Yesus, bungkuslah aku dengan darahmu yang suci Darah Yesus yang berkuasa melindungi usaha dan pekerjaanku dari segala bentuk penipuan dan kesalahan kerja Ya Yesus, bungkuslah aku dengan darahmu yang suci Darah Yesus yang berkuasa memberikan kelancaran bagi pekerjaanku Ya Yesus, bungkuslah aku dengan darahmu yang suci Darah Yesus yang berkuasa melindungi usahaku dari kebangkrutan Ya Yesus, bungkuslah aku dengan darahmu yang suci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 yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan ala Bapa yang maha kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan,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 Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu.